Sini kita tempat usahanya Namanya Ruko de Java Dimana lokasinya Lokasinya ada di sini Ini, ini, ini. ini lagi mau diuruk bagian belakangnya Ini masih kosong Listriknya 2.200 token MCB-nya Atas sama bawah Langsung dikerjain lagi mau renov bagian belakang coba kita lihat sini yuk Ini masih kosong gini Nanti mau dibikinin atap sini Terus ditinggiin. Ini lagi mau diuruk Nanti di sini ada tempat duduk Ambil air Ayo coba kita naik lantai dua, Ada kontrol MCB juga Ada dua, Kita bisa lihat ke depan ada taman di depan, pas banget rumah sakit. Masih kosong ini, ada retak-retak dikit nanti bakalan dirapihin, jadi bulus, sebulus anak SMA. Nanti di sini kita pasang AC aja, ada AC-nya di sini, soalnya udah ada step kontaknya. Kamar mandinya nih, nanti dirapihin sih kamar mandinya. Cuman kotor-kotor aja sih, tinggal dibersihin Ini rusak nanti bakalan dirapihin Coba kita lihat ke belakang, yuk Bro, Kiri kanan udah dibangun Nanti kita bangun permanen juga, supaya aman Dari pencuri hati mantannya uh? <laughs> Udah ngerasa tua nih Gara-gara ngurusin usaha Ini baru proses Renovasi bagian belakang, kalau bagian belakang udah selesai, baru renovasi bagian dalam. Lihat aja, bahkan kasih lihat e, proses renovasinya kayak gimana, apa aja yang diubah sedikit demi -sedikit, sedikit kan ya. Nanti berubah sampai jadi usaha kita. Ini ada lagi barang yang datang guys, dari toko bangunan di depan, spandek sama baja ringan. Cepet nanti prosesnya pasti. Amin. Banyak orang, banyak tukang yang kerja. Kalau itu yang buat urukan ini. Pandeknya mau dimasukin sekarang Terus, Udah hampir rata aja Nggak nyampe Satu jam Tinggal dikit aja sih Setelah hari kedua kita lihat yuk Penampakannya kayak gimana Udah banyak perubahan pastinya Ini udah proses renovasi hari kedua Di depan masih belum ada perubahan Kita lihat dalamnya ya Pasir Semen sini masih nggak ada perubahan buat naro barang aja, ada pipa-pipa buat air. Ini buat tembok biasanya, GRZ bisa buat atas sih. Ini kita lihat belakang yuk pekerjaan utamanya di belakang masih gelap. Lagi ngerapiin temboknya, ini buat pipa pembuangan air. Udah rata sih, tinggal di semen nanti, kasih keramik lumayan perubahannya. Coba kita lihat atas ya. Atas belum ada perubahan sama sekali. Coba kita lihat dari belakang aja. Atapnya udah jadi, ya mas ya. Itu sih untuk hari kedua perubahannya ya belum terlalu banyak ya. Tapi paling belakang udah ada atapnya dan udah diuruk, tinggal di semen. Kayaknya sih dua tiga hari lagi jadi sih. Nanti lantai 2 baru dilanjut setelah lantai satu udah jadi. Kita lanjut lagi di hari berikutnya. Udah beberapa hari Dari semenjak pertama kali renovasi Kita lihat ya perubahannya apa aja PLN nya belum diganti masih yang lama PLN nya Kita lihat dalamnya Sini nggak ada perubahan GRC ada sisa-sisa Oh disitu ada ini Jalur pipa In sama out Coba kita lihat belakangnya Oh ini kantor belum jadi. Soalnya hujan terus, nggak kelar kelar tukangnya nggak bisa kerja. Gileran mau ngecor, akhirnya hujan. Hujannya deras banget lagi sampai banjir kan. beberapa hari ini? Makanya harusnya 4-5 hari jadi. Ini udah mau seminggu masih belum jadi, guys. Udah. Sini nggak ada perubahan sama sekali juga sama. Ini bagian atap belakangnya udah dikasih no drop udah dikasih bahan-bahan supaya enggak bocor ya enggak terlalu banyak perubahan ya malahan kumis sama jenggot gue yang udah panjang duluan hujan terus nggak bisa kerja proper buat jadi kita lanjut di video berikutnya aja guys ya ini lagi ganti token untuk naikkan daya ini ke 33.000 Watt panelnya gede banget kita lihat dalamnya gimana udah jadi sih, cuman ya ya buat gudang nggak apa-apa kali atas nggak ada perubahan ya begitulah ini kabel listrik gede banget 4x16 mili hampir jadi ini 33.000 Watt ini Mangsa putra, salah bawa kegedean <meng> Makanya ganti, harusnya udah kelar dari tadi siang Padahal mah belakangnya kosong, cuma kabel doang Fokusnya gede banget Ini sekarang kabel ini bisa buat ngecasin ini HP huh? Iya Oh kegedean <meng> ya? Meledak <meng> hp HPnya Pagi-pagi kita udah kedatengan ini Tukang las mau pasang folding gap Pagi-pagi baru bangun Perlu Ya Kita lihat kerjaannya kayak gimana dan sebelum dan sesudahnya kayak gimana Kan pasti penasaran kan Ini pintunya Pintu folding gate Warna biru Udah mau motong aja nih Dalamnya udah hmm. gak ada perubahan si Lantai dua juga sama Pagi-pagi lagi Ini udah dateng nih Kanopi Ini scaffolding Mau pasang kanopi sama rangkas spanduk. Rangkanya udah ada. Kita lihat dalamnya. Ini masih proses bikin meja sama partisi. Ini nggak ada perubahan di sini sama kayak kemarin. Lantai juga lantai dua sama juga sih. Ini spandek buat ini. Kanopi. setelah satu harian ini kanopi masih di sini ini tukang las tukang las masih di sini nih tapi spanduk rangka spanduk udah dipasang coba kita lihat dia masuk dalam lihat AC nya itu ada yang lagi ngerjain cat depan juga AC Gree satu setengah PK standar merek Cina JP. Uh. Ada tikus di atas. Hah? Kita lihat ke atas ya. Enggak ada perbedaan yang ada kotor. Udah dingin, Pak? Baru dipaku. Oh, baru dipaku. Oh, ini aslinya nih. Tadi di belakang ada suara tikus apa ya? Oh, ada orang ternyata di sini. Kiranya -kira suara tikus. Hah? Berarti inter AC gampang ya? Gampang. Ini bapaknya lagi belajar ngukur ya? Ada datang lagi barang nih. Lihat nanti Atas begini nih. Uh, udah mau dipasang spandeknya. Sekarang posisi lagi mau pasang rangka spanduk 4 meter ke 4 meter. Ini tukang yang masang spanduk sama kanopi. Tukang las ya. Yang ini tukang AC. Terus vendor kita yang di dalam juga lagi ngerjain indoor yang lantai 2. Ada juga yang ini vendor kerjaan lantai 2. Kerjaan kayak gini kelihatan berat tapi sebenarnya itu yang dicari sama tukang. Pas lagi trik teriknya supaya kerjaan cepat ya. Daripada hujan harus nunda dulu, nunda dulu gitu. Jadi agak susah katanya. Pagi-pagi udah mulai kerja lagi. sisaan kemarin belum selesai, kanopi belum juga. rangkas spanduk juga belum kelar kemarin ini lagi ributin mau masang spanduk iya, agak bener yang atas yang bener iya gak? ayo ya. kamu <laughs> ah, ah. kesini <laughs> gambarnya begini gede banget ntar kita lihat pas sudah di atas ya ini lagi mau masang spanduknya lagi mau dinaikin tiga orang kelihatannya sih nggak kesulitan ya dan naik ke atas soalnya Tengah hari sudah berlalu Progresnya sudah sampai mana Bentar lagi mau hujan lagi nih nah, Kita lihat progresnya Ini atas Spanduk Udah selesai Tinggal kanopi Sama tukang lasnya Terus ini AC Lagi mau pasang selangnya Kita lihat dalamnya Atas masih lagi di las Dalamnya juga masih dalam proses Itu panel listriknya Nanti semua listrik lewat sini. AC-nya udah dipasang juga. Partisi juga udah jadi. AC yang kedua. Gudang masih berantakan. Lalu kita lihat atasnya. Atas nggak ada perubahan karena masih belum dimulai lagi. Cuman AC aja yang udah dipasang. Kamar mandi wastafel nanti yang ada yang lagi ngukur-ngukur ini kalau kerjaan tukang nggak boleh takut tinggi ya yeah. yeah. ada lagi yang baru datang ini aduh kejar target kita nih edan lagi masangin kursi. Ini dalam masih banyak banget tuh. baut-bautnya segini satu plastik. Gimana, Mas? Lagi dikejar target ya? Udah jam 12 ini. Kacau emang. Guys, setelah 2 sampai 3 minggu gimana proses renovasinya? Kita mau lihat yang di dalam kan ya. Kalau di luar kan udah tahu tuh. Udah ada spanduk, udah ada kanopi, terus pintu juga udah dipasang dan jenggot gua juga udah panjang. Huh? Kita sekarang lihat dalamnya kayak gimana. Ayo. Hari ini masih ada yang kerja. Spanduknya muantep. Udah banyak yang ngeliatin. Walaupun belum buka ya. LCD-nya udah kepasang, lampu juga udah kepasang, meja oke. Okay. Ini panel yang pertama kali dipasang. Terus ada lampu chandelier ya. Kok gelap? Kok serem amat ini? Uh? Mati hidup, mati hidup Ini masih proses Ya, kurang lebih begini penampakannya ya Nanti di sini ada neon box juga Ada neon box, neon box masih ada yang kekurangan Coba kita lihat ke lantai 2 ini, lantai 1 Mesin-mesin belum masuk ya Mesin masuk beberapa hari lagi Ini juga belum dibuka ini kok mati hidup mati hidup ya, serem banget ya. Ini kayak ruko ada penghuninya. Oh, bener. Ada iya benar ada penghuninya. Iya ada penghuninya. <laughs> Loh mati hidup, ini masih banyak kerjaan ACP nih. Hari ini sendirian Mas ya? Iya. Gak kesepian. <laughs> <laughs> ini nanti di sini juga ada kayak tulisan-tulisan. Nah, di sini nanti ada logo-logonya, terus di sini juga ada. Bukan 9 ya, namanya light box Coba kita lihat ke belakang ya, Lihat ke kantor, apa perubahannya Ini nggak ada perubahan nih, masih kayak jadi gudang gitu Nanti baru kita rapin di terakhir Kita naik ke lantai 2 Ini masih belum dicet, bekas-bekas debu-debu masih banyak Lantai 2 progress juga baru 60% ya Oh, ini lantai 2, lampu-lampu udah dipasang Yang di tengah belum sih nya belum, spotlightnya udah. Terus nanti di sini ada perubahan lagi. Di sini ada wallpaper, wallpaper juga ada juga di sini ya. Kurang lebih begini penampakannya. Ya, nggak ada perubahan. Ya, kurang lebih begitu aja guys ya. Perubahannya yang lebih drastis itu di lantai 1 Karena lantai 2 ini bentuknya kafe cuman ada wallpaper, ada lampu-lampu lighting, meja kursi supaya konsumen jadi nyaman. Nanti kita lihat perubahan di hari-hari berikutnya. Jadi tetap stay tune tunggu di sini ya sampai bisa kasih info terupdate-nya lagi. Penjemput ya komisi. Barang-barang udah mau nyampe guys. Kita lagi kita lagi nungguin nih mobilnya baru nyampe pakai Lala Move ekspedisi baru nyampe. Kurang 5 ton. Ayo kita saksikan seberapa meriahnya barang-barangnya, guys. Takutnya kena atas ya. Barang-barangnya udah nyampe guys, baru mau diturunin ya. Malang gini jalannya. Soalnya kena itu atas ya. Atasnya kena nggak bisa. Cukup cukup. Ini lagi turun barang sebagian ya itu yang berat itu yang di dalam udah malam begini ini truk yang ukuran 5 ton ini lagi nurunin berat mesin es krim 250 kilo. mesti hati-hati banget ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang 8 orang Oh, tambah lagi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan orang. Ini pasti buka, ada ceweknya. Ntar ini mereka udah biasa, makanya cepet. Gak ada ngeri ngeri ternyata ceweknya mulus banget. Ini mau masukin ke dalam, tinggal dorong. Ini ada bahan sama mesin. Yang di sana bahan, ini mesin, ini mesin. Dalam masih ada mesin. Ush, badannya cakep ya. Mantap. Ini udah kayak orang mau pindahan aja. Itu dalam masih banyak tuh. Ini meja-meja stainless steel semua. Itu juga meja. Coba kita lihat dalamnya yuk. Jadi yang kerja Ntar ini mau langsung disetting Mesin-mesinnya, meja-mejanya Penampakannya begini Bingung ya? Bahasa Cina semua ya? Eh <guruh> kita lihat ke atas ya Nah ini baru jadi Teramai gini Tinggal sedikit lagi nih kalau dilihat Udah rapi, bersih Tinggal dipakai penampakannya begini Ayo kita turun ke bawah lagi Ini kalau dari belakang begini ya Coba kita lihat dalamnya Ini meja udah ada Masih banyak yang kurang Ini lagi mau pasang kaki stainless steelnya Soalnya ada yang belum dipasang Ini udah dipasang ini belum dipasang Ini juga belum dipasang Dalam tinggal dua mesin Lagi dibongkar ini Mau dibuka sekaligus Ya mereka itu cepet ya kerjanya guys ya Soalnya udah pengalaman Jadi turun pluk, pluk, pluk, pluk, pluk. Apa yang dikerjain tuh mereka udah Sering kerja sama Jadi koordinasinya juga cepet Ini termasuk yang penurunan barang sebanyak ini ya Full, 35 ton tuh rapi, mantul Kita lihat berapa lama penyelesaian pas sampai turun barang ya ini penanggung jawab kita ini lagi ngecek ke barang ini aduh pusing ya pusing uh. gak mas ya uh. <gara> garuk kelapa <gara> garuk kelapa lagi ke garuk kepala sabar sabar kita masih punya semalaman waktu buat ngecek ini semua uh. <gara> bingung dia <gara> ini mesin es eh, batu nggak kayak mesin cuci aja <gara> Langsung masuk berdasarkan urutan, ya. Harus masukinnya begitu, soalnya kalau masuknya nggak berurutan, nanti barangnya ada yang nggak bisa masuk. Jadi, harus berurutan, udah ada urutannya sesuai dengan settingnya itu. Kalau ada yang nggak berurutan, nanti ada yang nggak bisa masuk. Ada lagi yang masuk itu, mesin ini sepatu juga atasnya. Mantap. Wah, berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat, lima orang. Oh, enam orang. Masih udah mau pulang ini mas Pulang lagi Tangerang ya? Balik. Mantep. Barang masih banyak kerjaan. PR-nya ada. Ini penanggung jawab kita masih sibuk ngecek. Makin malam barang-barang udah. Banyak yang udah masuk ya Yang nyala cuma tinggal kita sekarang Udah pada tutup selamping samping Udah jam setengah Sebelas Ini dia guys Dari pengerjaan kemarin malam Sekarang udah siang Kita lihat progresnya kayak gimana Ayo kita masuk ke dalam Oh ada nih di sini Ini barang-barang kemarin Yang belum rapi ya Masak neon box Ini mesin Bikin es batu Ini masak band semuanya Tempat kerja masak dispenser filter air mesin es krim yang kemarin masak masak masak masak masak masak masak masak masak masak masak atas ini barang masak belum dipasang ini kemarin gudang ini barang kemarin Atas ada yang lagi kerja juga Lagi dipasangin wallpapernya Sebelah kiri udah selesai Tinggal ntar sebelah kanan Guys ini udah mendekati hari buka guys Kita lihat lagi update nya kayak gimana guys ya Udah kelihatan ya merek usaha kita Ya kan ya Udah kelihatan ini Ini unbox Ini namanya light box Jadi lebih ringan Ayo kita lihat Perubahannya kayak gimana Di dalam persiapannya kayak gimana Ayo ayo Ya dari luar dulu guys Seperti biasa Kita update dari luar dulu Gak ada perubahan atas Yang udah ada tuh Ini dia Ini tingginya 1,5 meter Lebarnya 3,5 Ada R nya racing katanya Ini lagi dibongkar-bongkar Kita lihat dalamnya Udah lama mas ini? Udah lama, udah lama ya? Udah. Ini ada sedikit meja Sama kursi Ini udah tempel-tempel light box ya, neon boxnya Masih kurang-kurang stiker di sini nanti. Kita lihat dalamnya dulu yuk. Ini meja-meja, mesin-mesin. Meja kerja atau bahasa kerennya box bench. Kita lanjut lagi. Ini bisa nyala nih ada lampunya ini. Ada lampunya ini, ada lampunya. Kita ke belakang yuk. Kalau bisa ke atas kita. Oh, nih gudang ini. Beberapa Udah ada yang dipindahin ke gudang kita yang lain Kita lihat ke atas Lantai dua masih proses pengerjaan juga guys Nanti kita lanjut lagi kalau di atas itu udah lebih rapi ya Soalnya takut ganggu orang kerja Guys, setelah satu setengah bulan persiapan dan jenggot gue udah panjang Sama kumis juga udah panjang ya Ini kita lihat usaha kita di Indonesia tuh Udah sampai mana persiapannya Ini udah kelihatan tuh Udah kelihatan ya Udah kelihatan Sekalian kita lihat dalamnya aja yuk Supaya kalian gak penasaran kita gitu. satu setengah bulan persiapan dan hari ini ada karyawan yang training juga di dalam ayo kita bongkar dalamnya ini dia guys namanya Cooler City Cikarang ini belum buka kita review dulu oh penampakan luarnya begini ya nanti bisa jadi ada tempat duduk lihat yuk di sini tuh menu-menunya di sini ada menu juga ini ada menu-menunya ini lantai 2 nya udah selesai semua Nih sebelah kiri wallpapernya udah kelihatan Ini di luar nggak kelihatan tamannya Karena kena ini neon box ya Wallpapernya lebih gede lagi Satu dinding Terus ada kamar mandi Ada wastafel juga Udah bersih semua Siap beroperasi Udah bersih rapi Jadi mejanya ada satu dua 2 3 4 5 6 7. masih luas ada yang tiga kursi ada yang empat kursi begitu dia guys jadi ini adalah usaha gua di Indonesia selama gua pulang ke Indonesia gua ngembangun bisnis ini kurang lebih satu setengah bulan persiapan sampai jenggot dan kumis gua udah panjang banget jadi beberapa hari ke depan itu bakalan ada grand opening Uh, beberapa hari ini kita staff training dulu sambil training karyawan juga. ini asik banget ini buat couple kapal yang mau nongkrong mau pdkt kali ya. mahasiswa anak sma, smp, sd juga semua masuk rame sih. itu kalau bocah-bocah juga tuh gambarnya asik banget. ya kalian yang di cikarang jangan lupa mampir ke sini supaya bisa ngerasain manisnya perjuangan hidup gua. ini teman-teman kita. Halo, ini teman-teman yang bakalan bantuin di store di Cooler City Cikarang. Ditunggu kedatangannya ya ke sini. Jangan lupa tanggal 1 April bakalan open. Ya itu dia guys, uh, thank you ya udah ngikutin video gue terus dari satu setengah bulan kemarin. Uh, ngapain sih gue pulang ke Indonesia? Ternyata inilah bikin usaha. Beberapa hari ke depan lagi bakalan pulang lagi ke luar negeri. Kita terbang lagi dari Indonesia ke Jepang. Thanks for watching. I was smart and bye-bye.